Halo, selamat pagi. Kita pagi ini berada di Kongo. Kita sedang melaksanakan bagi-bagi air bersih kepada masyarakat Kongo. Semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita semua. Salam dari Kongo, Afrika.